Oke, anjing-anjing yang terlatih, guys. Oke, betapa menyenangkan dan lucunya kalau dipanggil dengan sebutan nama ini, guys. Jika kamu pecinta anjing, mohon untuk dukung selalu channel ini, ya, guys. Oke, okay, check it out. Woi, bro, liat sini dulu Ji, puncuekle Bos, hey. liat sini dulu Eh, sombong eh Bos, ah, ke liat sini dulu Bos, ganteng e, orang kalian sebagai mati coba cindola nona nona itu manis I <tell> <tell> <tell> apa hai ke pemencana dicium <tell> ambil kopong mama cium cium ee <laughs>